Saat Rido Roma diciduk polisi karena memiliki paket sabut seberat 0,76 gram, Marwah Ali sangat kaget. Sebelum ditangkap polisi di sebuah hotel kawasan Pesing, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2017, Rido Roma pamit kepada ibunya untuk menonton film. Manajer Rido, Matanti sempat menghubungi Marwah Ali terkait kabar Rido yang diciduk. Selama ini, Marwah Ali tidak mengetahui sang anak menggunakan narkoba. Tak butuh waktu lama. Setelah mengetahui anaknya tertangkap, Marwah Ali langsung mendatangi Polres Jakarta Barat. Ia tampak cemas saat datang dan berjalan menunduk. Akibat dari ulahnya, Ridho Roma harus menjalani proses penjara selama 10 bulan. Selama sang anak ditahan, Marwah Ali menangis dan begitu terpukul. Saat dibebaskan Trido Roma dijemput Marwah Ali dan Roma Irama. Marwah Ali menjamin sang anak tidak akan mengulangi kesalahannya. Dia sudah takut banget deh sama mama papanya. Sok gitu kata Marwah Ali di rumah sakit ketergantungan obat RSKO Cibubur, Jakarta Timur Kamis, tanggal 25 Januari tahun 2018. Kebahagiaan Marwah Ali karena keluarganya sudah kembali berkumpul harus rusak karena putusan Mahkamah Agung. Ma mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum terkait penambahan hukuman Rido Roma dari 10 bulan menjadi 1,5 tahun. Sekarang Rido Roma ditangkap lagi karena narkoba, temannya buka suara. Pedangdut Rido Roma lagi-lagi ditangkap karena narkoba. Padahal putra Raja Dangdut Roma Irama ini baru satu tahun terbebas dari penjara atas kasus barang haram tersebut. Terkait penangkapan Ridho Roma, teman sekaligus pengacara yang dulu tangani kasusnya, Ismail, belum mengetahui kabar ini. Ia bahkan seakan tak percaya dengan berita yang didengar dari awak media. Saya belum dapat kabar, informasi penangkapan. Rasanya percaya enggak percaya, kata Ismail saat dihubungi suara tanggal 7 Februari tahun 2021. Ketidakpercayaan Ismail lantaran saat bebas. Rido Roma menunjukkan penyesalan dan tak ingin sentuhan narkoba. Tapi ternyata ia kembali terjerumus kasus serupa. Sejak kasus itu, kan Rido menyesal banget enggak mengulangi lagi. Yang saya tangkap seperti itu, Ibu Ismail. Dirinya pun belum komunikasi dengan Roma Irama. Sebab baru tahu kabar penangkapan Rido Roma. Belum terangnya. Namun jika nantinya ia dipanggil untuk menangani kasus Rido Roma oleh Sang Raja Dangdut. Ismail bersedia. Mengenai kelanjutan kabar tersebut, Kombes Poli Yusri Yunus masih mendalami kasus Sang Pedangdut. Masih jalani dulu penyelidikan, imbuh Yusri. Ini bukan kali pertama Rido Roma bersinggungan dengan narkoba. Ia dijebloskan ke rutan Salemba dan baru bebas tanggal 8 Januari tahun 2020.